Video yang pertama ini berasal dari rekaman live streaming seorang ghost hunter dari China yang udah gue pernah bahas sebelumnya bernama Outdoor Xiaolong. Seperti biasa ya, do ini datang bareng temennya, masuk dan eksplor ke sebuah rumah yang udah terbengkalai dan dipercaya sama warga sekitar situ rumah ini sangat angker. Mereka live streaming di situ dan menjelajah semua sudut ruangan yang ada di rumah itu, tapi mereka sama sekali nggak nemuin ada kejadian aneh. Akhirnya mereka berdua tuh punya ide buat ngelakuin permainan pemanggilan arwah. Atau yang biasa mereka sebut penci, mungkin kayak semacam jalangkung gitu ya di Indonesia. Mereka coba buat main berkali-kali, tapi kayaknya penunggu rumah itu sama sekali nggak ngerespon permainan penci mereka. Sampai pas mereka coba lagi untuk yang ketiga kalinya. Siapa? Hey. Siapa? Coba kalian perhatiin baik-baik di pantulan kaca jendela Sendok yang ditaruh di tengah diagram Tiba-tiba bisa muter-muter sendiri berkali-kali tanpa ada yang nyentuh Abis kejadian yang tadi mereka nggak langsung cabut Tapi mereka masih muter-muter di dalam rumah itu Dan di momen ini mereka tuh baru sadar guys Ternyata di rumah ini tuh ada yang aneh Semua cermin dan kaca yang ada di rumah ini Itu tuh kayak ditutup atau direbahin ke bawah jadi sama sekali nggak ada yang kelihatan. Akhirnya mereka berdua tuh coba buat cari tahu kenapa cermin yang ada di rumah itu kayak ditutupin semua. Dan pas mereka berdua coba buat lihat ke arah cermin itu. <tuk> 我告訴你<笑><笑> Pas Xiaolong dan temennya coba buat ngintip ke arah cermin kecil yang tadi Tiba-tiba ada sebuah kepala yang muncul antara mereka berdua Dan wajahnya itu kalau diperhatiin mirip kayak nenek-nenek yang udah tua banget Banyak yang bilang katanya mukanya itu mirip kayak orang yang udah meninggal Karena kaget banget Xiaolong secara refleks langsung puter balik badan ke belakang Tapi kalian bisa lihat ya di belakang mereka itu sama sekali gak ada apa-apa dan abis kejadian yang tadi mereka udah histeris dan panik banget Langsung cepet-cepet buat kabur keluar dari rumah yang tadi 1989. Video yang kedua ini gak banyak informasi yang bisa gue dapetin Tapi yang pasti video ini diambil pada bulan September tahun 1989 Jadi ada sebuah keluarga di Amerika yang merasa kalau rumah yang mereka tempati itu berhantu dan datanglah sekelompok orang yang mencoba untuk mendokumentasikan fenomena aneh yang terjadi di dalam rumah keluarga ini, dan ini yang terekam. ada sebuah fenomena anomali cahaya berwarna hitam yang tiba-tiba muncul di tembok kamar yang dipercaya berhantu. Awalnya, kalian bisa lihat ya, di situ sama sekali nggak ada apa-apa. Dan tiba-tiba muncul pelan-pelan ada sebuah bayangan hitam di ujung ruangan. Bahkan, di beberapa kesempatan, bayangan yang sama itu juga terekam di pantulan cermin. Kalau video kayak gini tuh viral di tahun 2021, 99% gue yakin banget kalau video ini video palsu, video fake, atau video settingan. Tapi guys, video ini tuh diambil tahun 1989, tahun di mana semua software editing video dan semua era komputerisasi dan era aplikasi itu masih belum ada, guys. Bahkan video yang tadi itu pun direkam pakai kamera VHS. So gimana nih? Kira-kira bayangan yang tadi itu apaan? Jepot Ada seorang Tiktokers yang rajin banget upload video ngedance dan lip sync di akun tiktoknya. Tapi suatu hari tiba-tiba Doi itu ngepost sebuah kejadian aneh yang terekam di kamar tidurnya. Nah Doi cerita suatu malam pas Doi lagi sendirian ada di rumah, tiba-tiba Doi itu ngedengar ada suara-suara yang bersumber dari dalam rumahnya, tapi suaranya tuh gak jelas guys. Jadi karena Doi ini udah mulai takut dan pano, akhirnya Doi buru-buru buat masuk ke dalam kamarnya dan diem di situ tapi makin lama suaranya itu kayak makin mendekat ke arah Doi. karena Doi ini udah mulai panik, akhirnya Doi nyalain kamera handphonenya dan ngevideoin ke arah kamarnya. Tapi pas Doi lihat lagi rekaman video yang tadi. Doi baru sadar ada sesuatu yang aneh yang terekam di videonya. ada sebuah bayangan hitam yang melintas cepat banget di pantulan cermin sebelah kiri. Anehnya, kalau kalian perhatiin baik-baik, seluruh ruangan kamar cewek ini tuh pencahayaannya cukup baik dan cukup terang menurut gue. Tapi sosok yang tadi tuh bener-bener gak kelihatan detailnya, dan warnanya cuma hitam doang. So, kira-kira yang barusan itu apaan? Kalau misalnya yang tadi itu cuma video settingan, menurut gue tetap aja ya, cukup sulit buat bikin gerakan secepat itu. Tapi gimana menurut kalian? So ada seorang youtuber yang menurut gua kontennya itu unik banget. Dimana youtuber ini tuh ngajarin ke viewersnya gimana caranya buat beli barang-barang bekas atau barang-barang second dan dijual lagi secara online dengan harga yang lebih tinggi di eBay. Jadi Doi dapat cuan dari situ. Nah suatu hari pas Doi itu lagi keliling di salah satu toko departemen store barang bekas. Doi bikin video di situ dan Doi upload videonya seperti biasa di channel youtubenya. Tapi abis video ini diupload, upload banyak viewersnya yang notice ada yang aneh di video DOI. Karena penampakannya ini cepat banget, coba deh sekarang gua pengen tes ketangkasan mata dari viewers gua Kira-kira nih, tanpa gua kasih tahu, ada gak diantara kalian yang notice penampakannya yang mana? One good ada yang aneh di video yang barusan? Gua yakin diantara kalian pasti banyak yang ga sadar, karena emang penampakannya secepat itu. Kalau kalian perhatikan baik-baik ke arah refleksi pantulan casing CD yang dipegang YouTuber ini, di situ kelihatan ada sebuah kepala cewek yang lihat ke arah youtuber ini dari belakang dan tersenyum, tapi senyumnya itu creepy banget, guys. Youtuber ini sama sekali gak sadar sama penampakan yang barusan. Kalau gua slow, mau videonya, saking cepetnya, beberapa detik sebelumnya aja penampakan yang tadi itu gak ada, guys. Dan si youtuber ini bilang kalau doi itu datang ke toko ini sendirian, doi sama sekali gak ngajak teman atau keluarganya. Omongan Doi ini bisa dibuktiin pas Doi jalan masuk ke dalam toko ini, di mana Doi kelihatan di pantulan kaca depan toko ini, Doi memang jalan sendirian. So, gue yakin banget ya, penampakan yang tadi itu pastinya bukan patung, manekin, poster, gambar, atau apapun itu. Karena beberapa detik sebelumnya tuh nggak ada, guys. Kalau misalkan yang tadi itu pengunjung lain atau orang lain, menurut gue justru malah lebih aneh. Ngapain ada cewek dengan ekspresi kayak gitu ngeliatin ke arah YouTuber ini dari belakang? So, video yang terakhir ini adalah lanjutan dari seri fenomena horor yang terjadi di rumah Abiud Hernandez Alvarez. Gua udah pernah bahas video-video Doi beberapa kali di episode Hormat sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton video gua sebelumnya, gua saranin kalian buat tonton dulu supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng. Linknya gua gue taruh di bawah. Suatu malam, tiba-tiba rumah Abiud ini mati lampu. Dan seperti yang Doi pernah cerita sebelumnya, di mana hampir semua kejadian aneh yang terjadi di rumah Abiot ini selalu terjadi pas mati lampu. So, karena doi udah mulai hafal dan terbiasa, pas mati lampu, doi secara refleks langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam. Banyak banget kejadian aneh yang terjadi di video yang barusan. Mulai dari wind yang gerak-gerak sendiri, buku yang bisa geser berkali-kali bahkan sampai jatuh ke lantai, suara langkah kaki kayak cewek yang pakai high heels, sampai yang paling jelas ada penampakan sosok cewek berbaju putih yang terekam jelas banget di depan Abiut So ini adalah salah satu penampakan yang paling jelas dan paling deket yang pernah direkam sama Abiut ini. Tapi setelah gua tonton videonya berkali-kali dan gua amatin, ada satu lagi fenomena aneh di video ini, guys. Dimana Abiud sendiri itu sama sekali nggak sadar. Sekarang coba deh kalian perhatiin ke arah boneka teddy bear yang ada di atas kursi. Setelah Doi ngeliatin boneka teddy bear itu, Abiud ini sempat ngarahin kameranya ke arah cermin. Dan kalau kalian perhatiin ke pantulan cermin, boneka teddy bear ini tuh nggak ada, guys. Cuman kelihatan kursinya doang. Gimana bisa boneka itu cuma selang berapa detik, tiba-tiba hilang di pantulan cermin. Dan pas kameranya diarahin lagi ke boneka yang tadi, bonekanya masih ada di situ. Tapi posisinya udah berubah guys. Gue sampai sekarang pun masih gak ngerti apa yang terjadi di rumah Abiud ini. Apakah semua serangkaian video horor yang terjadi di rumah Abiud ini cuma hoax dan settingan? Atau emang bener rumah Abiud ini adalah rumah yang bener-bener angker dan selama ini Doi tinggal di situ dan diteror sama penghuninya